Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, channel Indonesia Kamera. Oke, okay, kembali lagi bersama saya Aisyah. Di sini saya akan membahas tentang lensa telezoom 7200 IS USM Canon. Oke, okay, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, sebelum itu kalian bisa subscribe channel Indonesia Kamera.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 Lensanya udah gede, ya, nggak terlalu gede banget Di sini uh, saya akan membahas lensa 7200 CSUSM Lensa 7200 ini tergolong lensa telezoom dan focal lensnya 7200. Untuk diafragma nya bukaannya udah 2,8 ya, belum satu koma 28 Rata-rata segitu. Kemudian udah dilengkapi dengan IS USM. Buat kalian yang belum tahu IS USM itu apa, kan bisa tonton video kita yang sebelumnya. Kalian bisa cari apa sih um, penjelasan IS itu apa, IS -USM itu apa Oke, kemudian lanjut di sini udah ada lensanya. Nah. Oke, lensanya sudah dilengkapi dengan stabilizer. Di sini ada dua mode stabilizer. Stabilizer yang pertama, stabilizer yang kedua. Dan di sini udah bisa kalian pakai untuk autofocus dan manual focus. Kalau kalian mau pakai autofocus bisa banget. Ini di sini udah ada tombol switchnya Kalian bisa switch ke atas, geser ke atas untuk autofocus Kalian bisa geser ke bawah untuk manual focus -nya dan di sini ada untuk kalian mau pilih yang mana ada kayak apa ya semacam berapa jaraknya untuk jarak pengambilannya dan di sini itu ada ring zoom dan ring fokusnya untuk ring zoomnya di sini di bawah ini tuh ring zoom dan ini untuk ring fokusnya yang di atas. Untuk lensa 70-200mm bisa dipakai untuk di kamera APS-C atau full frame. Di sini ada untuk holder ke tripodnya. Jadi biar, biar kalian itu nggak apa ya, nggak kesusahan gitu kalau pakai. Masa kalian pegang terus ini, di tangan kalian bisa encok ya Bisa kayak kesleo gitu bisa memudahkan kalian juga untuk pemakaiannya tinggal kalian taruh aja di tripod udah kan tinggal jepret-jepret jepret aja dan untuk lensa tele ini biasanya itu dipakai para fotografer sport, bisa dipakai untuk sepak bola, dipakai untuk futsal, dipakai untuk basket, seperti itu ya dan di sini udah dilengkapi dengan lens hoodnya juga jadi kalau kalian beli biasanya itu udah dapet lens hoodnya. dan Um, apa ya? Untuk pengambilan gambarnya dia udah sayang Karena udah ada um, fitur USM-nya Untuk harganya sendiri masih lumayan mahal Sekitar berapa ya Karena harganya itu naik turun sesuai dengan hitungan pertamanya Oke okay, untuk harganya sendiri masih sekitar 24 ke atas jadi um, tergantung daerahnya kalau daerah Surabaya masih dikasih gitu ya 2,2,2,5 dan kalau saya sekernya pun masih mahal juga gitu. dan sini minimal untuk minimal zoomnya itu 1,25 meter dan buat kalian yang mau menjadi fotografer sport kalian bisa beli lensa ini dan nabung dulu dan kalian bisa dapatkan lensa sebagus ini untuk mem-upgrade skill kalian jadi kalau ada skill, ada gear, oh, bagus banget nih, karena meskipun kalian punya lensa ini, tapi kalau skill kalian belum menunggu ya sama aja kalian dapat lensa ini Oke, okay. Buat kalian yang mau ada ajukan pertanyaan Bisa komen di kolom komentar Dan kalian bisa Tambahkan keterangannya Kalau ada kekurangan dari pembahasannya Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan saya Aisyah Komen Berdiri terima kasih banyak menonton Salam sahabat fotografi, Videografi, dan asa kamera Salam Saya dadah, dadah.